Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat bagi dulurku. seperti biasa hari ini kegiatannya jualan ya karena kemarin itu sempat libur ya karena kondisinya tubuh itu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kerja jadi kemarin itu libur satu hari terus kemudian ya saya minum jamu terus kemudian hari ini lebih enakan badannya ini Nah ini masih pagi sekali ya Kira-kira jam setengah Empat Ya jam empatan lah mungkin Sekitar itu Nah kemudian ini saya cek-cek Sedikit apa ya nanti yang Sekiranya perlu dibelanjakan Ini sambil saya Lihat ini apa kira-kira Sambil saya siapkan Jadi nanti di pasar itu Kita tinggal belanja apa yang belum ada ya kira-kiranya seperti itu aja sih nanti kalau ada sisa-sisa dagangan yang mau dikembalikan orang titip itu nanti ya kita cek juga seperti itu ya kita tata-tata sejenaklah <tuh> oke okay, persiapan berangkat ke pasar kita Ya, kita sambil panasin mesin dulu ya, biar mesin ini enggak kaget habis libur satu hari nanti buat jalan ya, harus kita panasin dulu lah. Para, ini sudah sampai pasar. Nah, ini saya sudah habis du, habis belanja ya ini, sudah keluar dari dalam pasar. Jadi ini kondisinya di Jalan besar di luar pasarnya itu di luar pintu gerbangnya. Nah itu ada pintu gerbang. Perkiraan sekitar jam lima ya ini sudah terang. Ya ini sudah. bayam kosong kita eh. Enten ya. baim cabut. oke Karutan, enten. Bayem. Gantok. Hui, ku nang 6000. panjang ja 6000. Eh sing gantolan 5000 saja Apa? Bingung bingung-bingung <tuh> rasa bingung Apa, ma? Tahu? Tahu Nggak, siap Betul Apa? Berambang? Berambangnya saya Rp6.000 cantolannya cilek cilek ah. ya karet tempe ya karet kak saiki dicampur tempe yoena sami rada jangan Tapi aku jajan tak makan, bos. Desa Tegal yang ora tadi lalap tahu, kamu mak apa, Desa? munu Jenengan mboten jajan pun saya Ah. <laughs> mbah wek, mbah Telor rambak, telor sepe. Tahu tempe terong. Lah, wis. Wis saiki aku wis ya. orang eh. Lah. Gege. Ora Si san pondoh barang ya ngono. Lembut-lembut sama men. Dinarane gue cili-cili ndak payu. malah. Malah buang-buang mulai anyar kan Mulai nyar jadi jaman pasangnya ini sampai terus bodo hotel-hotelnya ya? wah, iya enggak ini aku mau nih Rian buatan dipasang, terus kalo kaya mbak dimasang ini Rian sampai itu harus double-double ini hajuran sajurajuran ya tempat pun sih kantor kantor kantor, oke oke oke oke betah gampang betok kayak kantor tadi perempuan lantisan apa ini? iya eh bantina ya bantina jantur negara ini bantarnya bangkret sembetannya, kita lera putus ke putus kabel kalau Dewinanya demo, sekarang ke dalamnya tapi terus berpikir? oh, di daya itu baru, bangun rizu yang ngudil berapa dari bangun rizu itu? sekolah selatan Hmm. Aku jarang liwat berita, misalnya orang tahu nih pantai. Saya mana tahu nih pangguljo? Pangguljo. Terus gue beloknya mulai nih, yang liwate mana? tengah, betul? loh. liwat mereka malih, Jutek, nggak nggak malih. nih. anu ya, nggak, hmm. terapkan ya. terapkan nih, terapkan nih, terapkan nih, terapkan nih, terapkan nih, terapkan malih, terapkan nih, terapkan nih, terapkan Pangurjo terapkan nih, terapkan nih, terapkan terus tembus nih, tengah nih, terapkan nih, <tuh> tenan hancur hancur kalau kali tengah beji jemblong ini jalanis jalanis yang penak lo kapan dikapan bodohnya no, <tuh kaya senhancur, tuh> ya ngomong jalanis ya selalunya enten yang disdicar selalunya ya mau ngomong goyang-goyang tapi yang jalur lintas selatan gitu ya penak <tuh> yuk lepas di pantai neto. tiga ribu aja enggak, lebih saja gitu. ooo, oh, oh, oh. karena tambahnya pernah tiga ribu jenis ya, ya Iki luhur sawah, pemandangan Lur segeri ramu mengehne nah, kayak gunung kayak sebelah nah. ini. Ini di diharani gunung ya merke enek pagri gunung. jadi di pagri gunung ngono ghibit daerah ini. Oke siap. Tonton pak, anak ini. Tonton tangga Oke pas mbak, ada mbak tongkol yang ngarep ya isi ini tuku tongkol yang telung besek tiba-tiba parah yang ngisar diri lagi ini terus nginep tapi saya minta orang ngerti ak. kadung percaya ayo ngomot es surat lanten ya kesus lemasnya butpes belanjaan sila kawanon sopat apa cari nek onoi kan percaya kadung malah orang patek mending Biasa kan, salem. biasanya bergede, cuman gak, gak kulen, gak kan lebih popus nih biasanya dia hentan berkedal kemana gak kulit bertanya antol ini palingan jemuah atau ya nih Kora Koro. Aku tuh sak ada ki lali ae. C. Terus nang ya? Oke. Lanjut. 6.000 saja. Oke, telurku sekian dulu kegiatan kita hari ini untuk berjualannya. Tidak lupa juga mengingatkan kalau hari ini tadi Jumat ya. Oh iya. Mungkin bagi saudaraku yang muslim, yuk kita persiapan untuk Jumatan dahulu. Kita sholat Jumat bersama-sama. Oke. Okay? Dan tidak lupa juga berdoa semoga selalu diberi kesehatan buat kita semuanya Dan diberi kelancaran dalam hal segala apapun Dan selalu diberikan kenikmatan Dan terima kasih buat saudaraku yang baru gabung Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Semoga tidak bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan aktivitas sehari-hari kita Terima kasih. Dan kata-kata hari ini, yakinlah setiap usaha kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. -bye.